Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada Kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat ya vitamin bahagia Akhirnya kita dapatkan juga lewat postingan tiktok dusun bambu Yang direpost oleh Leslar Sikni Masya Allah banget ya Bunda Lesti, Papa Bilar naik perahu berdua Masya Allah romantis dan sangat membuat kita happy banget ya Melihat kekiutan, kemesraan, keromantisan dari seorang Lesti dan Rizky Bilar dan di momen ini pun, Papa Bilar tentu mengeluarkan andalannya pantun, persahabat Wow, andalan dari Papa Bilar sekarang nih pinter berpantun, persahabat ya Bunda Lesi aja sampai bilang cakep nih saat Papa Bilar berpantun, Masya Allah Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari non nonon underscore mozart mengatakan Alhamdulillah lulus sarjana pantun Wow, ini sih cute banget ya Luar biasa momen di dusun bambu Berada di kota Bandung Papa Bilar, Bunda Lesti Ini tampil romantis Tampil cute Spesial ya Di tanggal 24 kemarin Vitamin bahagia full Disuguhkan oleh idola kesayangan kita dan kita lihat juga para sahabat, sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Leflar Sik. pantun terus katanya itu. Masya Allah, yuk sama-sama kita ramaikan TikTok di Dusun Bambu ini. Dan TikToknya papabilar juga kita ramaikan para sahabat ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Kemudian persahabat disimak juga. Ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan. Nih, jidokan vitamin dari Gude Lesti dan Abang L. Selalu persahabat Abang Fatih menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Apalagi semakin hari semakin ganteng dan sangat menggemaskan. Si murah senyum, tertawa bahagia Digendong oleh bundanya, Masya Allah banget ya Komentar pun banyak dibanjiri oleh Reles lovers Kita lihat bersahabat dari Nur Sarah 526438, 6438 Masya Allah, tabarakallah, ini anak gemus amat sih bang Bikin kangen aja nih si bocil ya Allah, anak saleh, amin Wah, wow, luar biasa banget ya Ada juga komentar berikutnya dari step 87 Miki mengatakan seperti biasa, Abang El ramah dan murah senyuman kayak Papa Bunda, amin. Masya Allah banget yang murah senyum. Abang El selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan kita lihat juga persahabat unggahan selanjutnya dari Bang Boril nih. Kali ini setengah jam yang lalu Bang Boril memposting foto momen saat di Dusun Bambu, Kota Bandung. Dan kita juga Salvok kalimat caption yang dituliskan ya oleh Bang Boril Bismillah, tetap jelas mataku kalah lamunan itu Hashtag Wow, kalimatnya luar biasa banget ya Yang selalu dituliskan, yang selalu diposting oleh Bang Boril Ini keren banget Semoga Bang Boril juga selalu sehat ya Bang Boril adalah uaknya Abang L yang selalu setia menjaga Abang Fatih dan Papa Bundanya Berikutnya, persahabat, disimak juga di unggahan terbarunya Technovi Setengah jam yang lalu juga ini mengunggah sebuah video, persahabat ya Sedang lagi USG kedua Hinata, persahabat Kucing kesayangan dari Papa Bunda Abang L Ini lagi USG kedua nih, persahabat ya Doakan juga nih buat Hinata, semoga sehat selalu ya Ini kesayangan dari Lesti dan Rizky Pilar nih, persahabat Tuh, Masya Allah banget ya Lekas sehat bumilku Kata Tehnovi Masya Allah banget ya Dititipin sama dokter tuh Luar biasa doakan selain terbaik Untuk idola kesayangan kita Tim dan keluarga besarnya Amin Berikutnya persahabat Ini juga nama, nama spesial yang kita dapatkan ya Masya Allah Bunda Listentik banget Yang selalu membuat kita bangga dan tambah semangat ya Melihat kebahagiaan dari Bunda Lesti. Warga Konoha juga pastinya ikut bahagia, kita bangga. Sepertinya Bunda Budalesi kejora ini lagi syuting juga di rumah, persahabat. Apapun yang dilakukan ya selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kemudahan. Amin. Masya Allah banget ya pokoknya bangga sekali. Mempunyai idola yang sangat luar biasa, selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang.